assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam santun, salam hormat saya jumpa lagi dengan toing Sunarya di Gido Kopi channel buat teman-teman yang uh, lagi live mohon maaf ya karena baterai saya keno tapi HP Haji Aken genjiga sayo uh, mohon maaf uh, datang mau informasi kalau misalkan bedoh kopi tidak ikut chat ya karena tadi baterainya keno dan Genji Castanjo pun tidak masuk karena emang HP nya dipakai nah, kebetulan kita lagi nemeni uh, tema kita malam hari ini Rumpi nemenin Bos Tanki. Booster yang kita, booster yang kita ini, booster ganteng kita ini, booster paling ganteng. ini, booster yang ada di YouTube. <laughs> ada kita ini, booster yang kita cek booster yang kita ini, booster yang kita ini, booster yang lagi ini, yang yang Ya kita cek dulu ya, ya ini. Terima kasih buat Rizky Alwarji Moderator Assalamualaikum Hadir Bang Poing Cek video kopi Mantau Mantona di HPW Oke siap Rizky Bantu ya Kalau tidak tersapa Ada Tison SPD Cipayung hadir Terima kasih sobatku Pantang terus ya Ada Wira Dharma cek dulu bos, biarkan ngantuk. Cows kita rencana begadang sampai pagi. Lalu ada siapa lagi? Deking SKM, nah siap nyerang nih. Kenok lagi aja, bos nih diserang tim SKM. Tenang, backing vokal, sedulur bos-bos pada kumpul di sini. Kalau host kenok, ada Tenang, bos di belakang yang sudah siap sambut. Udah saya kasih kroto, bosnya biar gacor. Set, manuk meren. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam hormat saya Buat tim SKM Bahki misteri, Support yang luar biasa SGK dan SKM Sahabat selamanya Waalaikumsalam Santun dari Wirandarma, Ada Bujangnya Samud, terima kasih sudah hadir Assalamualaikum hadir Nyimak sedulur Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. mohon maaf ya abangku gede kopi tidak masuk tadi baterai kenok, kenok. kita rajia punya Kenji Ghasanyo Atamimi Indonesia TV mantap terima kasih saudaraku sudah hadir salam hormat Mutia Sahri SKM Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bang Jabir SKM hadir terima kasih Luar biasa, belum ini kayaknya lagi loncat-loncatan malam ini nih Informasi Mbak Kisut uh, Lab enggak ya? Tadi di WA beliau bilang Semalam itu mau lab Cuman hujan, kata beliau izin share ke juru penduduk, siap! Terima kasih sangat Bang Jawi SKM, siap-siap kenok nih bos Tenang, udah saya kasih kenok <laughs> <Nggak, laughs> Siap, betul <tuk> <tuk> Mutia Sahri SKM Support selalu Oke kita Perkenalkan Bos-bos kita nih yang ganteng-ganteng Ada Kenji Gastanyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur buat SKM Buat rekan-rekan semua yang udah pantau Terima kasih banyak supportnya lalu ada ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat sahabat yang lagi pokoknya salam sejahtera lah sehat selalu buat rekan-rekan semua nih ada bos kita bos tinggi sekarang lagi-lagi-lagi merindu ini lagi, lagi, lagi merindu <laughs> meriang-meriang merindukan kasih sayang nih ada bos ini lagi ke... meriang musim hujan salam selalu pagi ngurian bisnisnya selalu cair amin amin amin amin musim hujan oh kok <tik> baru sempat hadir ya karena kesibukannya yang cukup padat luar biasa sekali alhamdulillah malam hari ini kita bisa ngerumpi sesuai tema malam hari ini kita ngerumpi ya lokasi nggak jauh dari basecamp gudah kopi nah, lalu satu lagi ini ting muncul di layar penampakan, penampakan ini Om Icah Om Icah Satya ya, kasih. Alhamdulillah cya sembah kisut <laughs> <laughs> iya sembah kisut <laughs> udah udah hmm. paham bener nih Mbah kisut kalau dengar nama Om Icah nih sejarah e lupa ya lupa pokoknya hanya antar Om Icah dengan Mbah kisut yang Apalagi itu kok lecetnya gak ada sih? Gak disekfrolin nih Tentang-tentang Gak dikantirin, sorry pengaturan nya Itu nah, hampir sendiri Nah, ini dia Sampai Bajakas Sampai Bajakas <laughs> Lumayan, bisa nyolok Asyik Asyik ada di Youtube Asyik Asyik <laughs> Bos Fendi ada di Youtube <laughs> Ini namanya Fendi, Bang Fendi Ya bisa bisa, Bos segala beki Bos segala beki benar. <laughs> padahal jadi antem terus beliau sorry ya, terlewat ya, kita scroll dulu tidak menghalai kamarnya hmm, The King SKM aneh panggil pasukan dulu, siap siap-siap <laughs> kenok nih luar biasa ada Cinta Dewi ikut hadir Kak siap terima kasih Cinta Dewi sudah hadir salam santun uh, Guru Kupi Channel Bang Jack SKM hoak nih, iya benar, kosnya hoak hoak, yang benar ini nih, yang di belakang, nih, beliau nih, bos segala beki, ada bang Jawir SKM, Miryana, mami, gimana bosku, nah. bisa pak, sudah aneser ke juru penduduk desa Lur, siap, bang Jawir, kita siap siap, energi Settingannya betul, kalau nggak di setting nggak bisa lep. Abangku, Bang Jack SKM, nggak ada kopi gak seru. Ah, ada selalu. Semuanya sedang cek gedo kopi. Tidak ada hari tanpa cek gedo. Balik ah siap, Bang Jack. <laughs> kayaknya purik nih Bang Jack nih. Ah. Cinta Dewi, terima kasih sudah hadir di sapa jawir SKM. izin orang SKM mau biru satu, Hah? oh Teribu. iya uh, untuk SKK sudah uh, saya birukan semua mau izin katakan juga sanyo untuk tim SKM mau dibiruin, mau dibiruin ini gimana nih responnya nih, soalnya anak bawang nih takut dikira melangkahi senior, senior iya <tuh> karena pasal satu saya motor, <tuh> eh, iya motor <tuh. tuh> mobil <tuh>. Wira Dharma terima kasih sudah hadir di Sapa Bang Jawir SKM terima kasih abangku Wak nih Bang Jack deking SKM Ada Bang Bustami Al-Alabi SKM wujud gang siap Ini penampakan mulu ini energinya gede-gede bang Share share share Jawir SKM terima kasih abang Wak nih Wak settingan ya iya benar. Kopi kagak ada. Payah nih. Hmm. Masalahnya yang di mana yang enggak ada, Bang? Ini stok banyak, Endos. <gat> <gat> iya. Kopi banyak Abangku. Enggak bakal kekurangan tuh. Raja kopi Kenjiga Sanyo. <gat> ada Atami Minum di Terima kasih sudah hadir. Disapa Bang jawir Minum es kopi di sini nih. ya tamimi kopi di sini. sini. Kang Erik. Ada. Banjur bantu subscribe tuh. Nih Akar artis kita tuh. nih. Ada Miss Jakarta 2019 Virginia Dewi. Dor, dor dor dor terima kasih. Empo sudah hadir. Gimana sehat kabar? Masih di Korea? Masih di Korea kah? Semoga sukses selalu buat Empo Nia. salam buat Mbak Fisut. Eh, ini ajak-ajak lah pakai jika ini. Nih ke Korea. Bang Kenji katanya minta diajak ke Korea nih. Terus ya. lu pakai kaca, kaca muka kata dia gue ke Jakarta. Dan nyampe sana ceburin aja tinggalin udah. Dijamin gak bisa pulang dia. Tison SPD, terima kasih sudah hadir. Lalu pantau. Dor, Bu Dewi. Nih, saya mau baca bahasa apa ya? All my team, so go go go go, siap, ditunggu pokoknya. Kerahkan tim SKM, ditunggu kenoknya. Ajar, siap. <guluh> <guluh> Ngeces ya ini ya. <guluh> Biasanya kelompok Nia yang ngomporin ini, waduh, kayak apa ya? Kalau bahasa Sundanya siraru, apa namanya ya? Ya pokoknya gitu dah ngebrudul. Kalau bahasa Cikarangnya ngebrudul Tison SPD terima kasih sudah hadir, Lur. Salam santun, salam rahayu. Bang like Jawi SKM menyapa. Gimana? Belum ada like? Oh, iya bomlek like dong, sesaudulur. Iya, biar enggak kena host Kalau, kal kalau like-nya sampai di atas 50, hmm? host-nya mau, mau goyang TikTok. Nah, nah itu. Sama tapi goyang TikTok biasa, pokoknya disuruh guling-guling. <laughs> <laughs> <laughs> tapi bisa diwakilin sama Kenji Gasanyo. <laughs> <laughs> Dipukulin biar biru, siap abangku. Bang Jack SKM, mana kopinya? nggak kelihatan, kuat nih. Hmm. Ini hmm. abangku nih, hmm. hampir lagi sampai cek geduh. Hmm. So. Ser-ser lelek, ada bi kreativiti. SKK, cabai SKM, salam santun disapa Bang B. merapat Be eh merapat. Sini, ada siapa lagi? SKK timnya mana? Main bekal yuk. Oh iya, belum bisa. Oh iya, lupa abangku. Aduh, soalnya si, HP si, saya kenal si, si, si, si, Ricky Alwargi. monitor. grup sahabatku. Mutia sahri SKM. Terima kasih, like-nya. Oh, Kalau bisa di bom ya, SKM cek gedoh dari Bang Jack SKM biasanya ketinggalan lagi aja nih jadi <coughs> ptp sgk di sapa Jawi skm ada bang uban osbron nah ini Halo. dia nih yang ditunggu-tunggu saudaraku sehat bang sehat abangku salam bang salam hormat salam hormat abangku kemana aja nih kangen kita uh, kumpul di basecamp eh. ada siapa? ini tulisannya kecil banget settingan nah, ininya aja. nih bang Aji nah, bisa kan? tadinya harus di ini ada Aji Sintru, Aji Sintru bang Jack SKM Ciu Ciu disapa Aji terima kasih bang Aji sudah Aji, hadir. Di tinggi, kan bisa di Hah? kalau lagi belum pernah saya takut luar malah nah, nah. hmm. Jabir SKM disapa bang Aji masih kak tahun depan baru balik oh masih di Korea Mbak Nia ya semoga sukses selalu buat Mbak Nia doa yang terbaik buat Mbak Virginya Nia Dewi semoga pulang membawa hasil yang memuaskan buat keluarga Amin Allah amin sih Oke okay, balikin uwing nggak uin mang mengubah Yes, cari ibu ya inges tenang puting badang banget emotnya molor wae bang uban mah <laughs> Virginia <laughs> Dewi salam santun disapa biaya creativity. piti SKM lek lek lek terima kasih abangku Adi Sintru menyapa uban Osborne. Aji Sintru disapa Virginia Dewi Virginia Dewi disapa siapa nih? Mutia Sahri SKM sorry eh, tulisannya kecil ya agak blur ini ada Ipang si Jolomut ikut mantau Bang terima kasih Ipang si Jolomut salam santun salam buat warga tower ya Bang Jack SKM menyapa Aji Sintru Pangeran kegelapan wih luar biasa Asal, jangan merdeh ya giginya Dewi ciu kamu kamu nggak pernah wujud ya selalu Bang kalau Mereka di sini ada, ada, ada, ada. Bang Haji. Alhamdulillah. Ada Bang Samurai Lampung dan 99 hadir. Pak Haji keren. Joss tuh. Bang Haji disapa Bang Samurai Lampung. Siap, Bang. Joss. <tuh> Jangan tidur lagi kita, Bang. <tuh> Berarti saya yang harus muter ya? Gini. Ini. Ini tuh kena semua benar. Uh, mkd 75 channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir bang terima kasih mkd 75 channel sudah hadir salam santuy untuk semuanya dari mutia sahri SKM salam santuy kembali mbak Ajar siap mbak Aji Sintru kakak di Sapauban Osbon ada Tison SPD jos Mongkyu assalamualaikum nyimak ah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mongkyu. sudah hadir. Kuban Ojban salam santun disapa Sapa Creativity. Aku datang bismillah dari Pangeran SKM. Siap, Abangku. Wah, ini nyerang nih. Kenji kesannya bantu ini. Diserang nih. Bung ah, tadi udah buat apa? Kroto udah bisa kasih lo. Belum gacor, belum. belum ada CP Sarana anugerah bos, cari mana dor tuh? Ayah di tuh, saya itu sibuk kelang, ngopi, ngopi, ngopi, ngopi, dia Boroti bang ngopi, Bang pangeran Pangeran ganteng sejati ngopi, ngopi, Bang ngopi, ngopi, ngopi, ngopi, kopi kopi ngopi, ngopi, ngopi, siap ngopi, Dharma gas terus jangan kasih kendor siap kita scroll lagi ayo SKM bantai kopinya seret hosnya siap banggek Adisintro kasih sudah hadir dari Bang Jawir terima kasih sudah hadir disapa hmm. Bang Jawir ya Bang Haji Dewi Ude disapa Ubono Jbron Assalamualaikum hadir bosku dari dua putra sejati SKK terima kasih sudah hadir dua putra sejati salam hormat saya SKM, SKM, SKM, Bang Jack ya, mulai teriak-teriak nih cek dulu Mutia sahri SKM, Alhamdulillah host dan kawan kelihatan wujudnya karena lampunya terang, iya bener lampunya aja yang dipuji, orang mau enggak, orangnya mah <coughs> ada siapa lagi Samurai Lampung, dan Bang Jawir, Olipa, Jawir tuh disapa Bang Kenji, Bang Jawir Oli, banyak Oli <tuk> Jangan sampai apa ya Salah ngopi tuh, ntar Oli diminum lagi Ini kelihatan gak tuh? Oh iya, apa? Dibacainnya segitu, kelihatan gak? Iya kalau dari sini mah Ya eh, udah pakai itu aja bajanya oh, siap. Tadi, tadi bajak. Mana? bajak lagi udah bajak lagi Bajak lagi nih Bajak itu kita... kan kecil uh, uh. Ternyata kita ketinggalan jauh ya Iya lah, hosmo-mosin oh, so, oh, ketinggalan jauh hosmo uh. Kemarin aja diunggah ketika kereta dia agak peka-peka. <gat> ya Allah, jauh banget. Mohon maaf, saudaraku. Nah baru ya. itu dia ketawa tuh. Ya Allah, jauh banget. Bentar, bentar, bentar. Ya, dari bawah aja mulai lagi. Mulai lagi di bawah. Nah, Dibuang ini udah. Ini udah. Ini udah. Ya ini udah. Ini udah. Ini udah. SKM itu sangkutannya, sang eh, singkatannya apa Pak Hos? SKM itu sahabat pisud misteri. Nah kalau SGA, SGK itu sahabat gudang kopi begitu saudaraku. Jadi SKM sama SGK adalah sedulur selamanya, selawas sesama. Dari Bang Aji Sintru di Kritipiti disapa Ubanos Mas Ruban masuk bang, pulang pulang pulang pulang, ya diusir tuh sama Mbak Nia, Bang Uban, Bang Jack SKM salam santun dari Beker TPT, Aji Sintru SKM itu sahabat kisut misteri, nah, ya, cuman saya telat baca aja dari info paginya, hadir Rizky Alwarji, tadi mau pesan apa, Rizky? Share ke grup. Iya, share ke grup, SKK Wujud, salam buat yang di lokasi salam santuy waalaikumsalam, oh. saya mewakili oh. dari Ipang.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 Salam santun, salam kenal semua teman-teman dari MKD 75 Channel. Siap, Abangku. Waalaikumsalam. salam aduh. Sudah macam SKM ya, nomor channel dia. SGK sama SKM main bola yuk. Siap, Bang. Ayo. Ayo taruhan. Ayo taruhan, taruhan kopi Mobil ayo, kopi taruhannya. Iya, sa -sa serenceng gini, Bang. Eh. Taruhannya hmm. serenceng ini. Jawi SKM ketawa nih. nah itu Bos Siapa? Bos air tuh, Bos Tag itu hobinya poli ah uh, air mutia sahri menyapa momkiu setuju aku kalau singkatannya itu Aji sintro Iya abang kalau itu saya ulang ya kalau untuk SKM singkatan dari sahabat kisut misteri dan SGK adalah sahabat gedokopi Uban Osbron Bang Jack SKM abang yang punya suara satu. Uh, Malam uh, Bang Jek di sapa Uban dirinya Dewi jawir nah konyo merah-merah ya semua nih. host ya ya settingan ya ini bukan ya. Kang Gedok Kopi ini, jamin SKM. Lah ilo, kamu berbuat muka saya ya? Kalau kemarin mah kayak unti, nah, sekarang kayak wowo. Buset, gak ada yang baiknya pisan. Bujang Samud salam santun sedulur, salam kompak selalu jaya. Siap, salam yang terbaik selalu buat tim SKM. Semoga SGK SKM sedulur selawase. Amin. Jawir SKM cek gedoh kopi selalu bang di Sapa Rizky Alwarji Mutia Sahri di Sapa Mumgyu Firginia Dewi di Sapa Bojang Samud. Firginia di Sapa Tison SPD Kalian saling sapa ya Saya scroll ke bawah <laughs> Ada Indra Bocor official Kak 1454 k Salam santun sedulur Salam santun kembali saudaraku Salam hormat Terima kasih selamat. Selamat. sudah hadir uh, Bucangnya samud, bongki ki, tekan kene Melayu, ah, aku agis Sintru. terima kasih, saya nggak ngerti bahasanya Pokoknya support selalu luar biasa Wah, parah ya, Virginia Dewi, tuh Kang, jawir SKM, dari Mutia, Sahri, SKM Ison disapa mbak Virginia, Bucangnya samud disapa Uban Nah, ini kesempatan nih, saya sekolah ke bawah ya, kalian saling sapa aja ya Bodo nangan gitu Bodo nangan Ajimah, suah, pagam, SKM, sahabat, kisut misteri, SKK, sahabat, bedok, iya, Bang Jawir, SKM. Ilmu tikonya nangis aja, Dikut, sedih nih Bang Jawir. Ah, terharu. Hmm? ini Iya. Semerai Lampung ya. dan 99, Bujang Samudera, Lev. Ya. Ya, ya, ya, penjelasan ya. sekali lagi. Bagi yang baru dengar ya, tadi ada sahabat yang Lev kita nggak bisa masuk karena. Baterai saya kenok, komputasi saya kenok, main nah, saya sita pakai punya kunci juga tanya, sorry kita nggak bisa omel. Ya. yang penting lihat wajahnya ganteng kan. asyik. mana mbak Dewi? Mania halo. Oh, mania Aji Sintrul asyem pengkhianat dari eh, di samping bujangan Samud. kacamata apa kacamuka ada ini gitu lagi ya. tuh oh, bang Samurai ngajak klub katanya tuh, bang Gawir nanti kita serang lagi. Nolipiani assalamualaikum numpang rusuh siap. waalaikumsalam. terima kasih Nolipiani. barbarin, ayo kita tunggu temennya enggak. enggak bakal kenok ya. udah ada konsumsi koto ada kira burung apa sampai Lampung dan salam santun di sapa creativity Pak Haji Kenji gasanya ngopi Paman di sapa bangkuban Osbron nih nih tuh oh. banyak bang Uban apa merapat kemari kita ngopi bareng Bang damang sadayana dari Mutia Sahri SKM Alhamdulillah bang. Pangestu bang. Uh, Mbak Mutia Sahri SKM Mamku Mama disapa Virginia Dewi. terharu ya kalau lagi anak sama ini. Mama bukan ya? Mama ya. Saling sapa pada saat posisi di Korea itu jauh sekali. Luar biasa. Oh, Awe okay, host, man, Bogor man. hadir Kang. Siap, terima kasih. Bogor sudah hadir uh, Bang Awe host. Salam hormat saya. Rina Dewi, terima kasih sudah hadir setiap selalu di Safari Rizki. Monggo disapa Bang Jack, Jangan lupa like-nya biar host-nya semakin semangat. Siap. Terima, terima kasih di Bang Sumut si mengingatkan. Toran mana toran? Toran. Kalau toran itu mah Bang Bang Sugih. Kalau lap itu toran dia mah. selalu Lalu yang geserot. <laughs> Kita ngopi udah habis 3 rigen, Bang. Bukan toran lagi. walaikumsalam Noli Piani disapa Mutia sahri B Creative disapa Samurai. Nah, ini sempatan, nih. Mutia Sahari, SKM, terima kasih sudah hadir. Cek gudah kopi selalu ya, dari Rizky. Lujangnya Samud, Awaku, gatelan Dobolodon, dari Aji Sintru. Awe host terima kasih lur sudah mampir. disapa Jawir, SKM. Samurai Lampung, menyapa Momkyu. Kigina Dewi, di Sapa Momkyu. Mutia Sahari, Sapa Nolipiani, Nolipiani disapa Kirinia Dewi. Assalamualaikum, menyimak Ratna Anjani SKM. Terima kasih, Mbak Ratna Anjani sudah hadir. Salam Santun. Uh, niatnya mulai kenok, eh, niatnya mulai kenok. Batat baca cetnya wes mulai telat. Iya, <San> <San> Emang begitu, ketinggalan keretamu <San> ya. Mantap tuh kopinya bang, tison SPD siap. Ada yang nyawer, ada yang nyawer. <laughs> oh, ada yang nyawer. Iya. benar tuh. Ciu, ciu, ciu di Sintru dari eh, disapan Olipiani. Mutia Sahri SKM MMQ Bang Jack, SKM Samure Lampung Den 99 Jabar SKM bisa penjaga Samud. Belakang Bang Toing ada penampakan BE Ini bos tanki ini bukan penampakan. Parabe. <laughs> <laughs> Parabe. BE? Para, para. be, be. Oh, Dari si Dedek, dede aku disapa Noli Piani. Oh, Mbak Pergi, oh iya, adanya Mbak Noli. Salam hormat, kakak beradik. Mamskiu disapa Jawir. Ajusin terus. Terima kasih sudah hadir. Cek kopi selalu ya. Dari disapa Rizky Awarji. Hari Babang mana? Di Tol mana? Di Sapa Bang Jack. Noli disapa Bujang Bang Jack disapa Noli. Doli Tiani Mbah Mana, nah, ditanyain tuh Mbah Mutia Sahari SKM. moderator ngopilah, lah, Bang Jack SKM tuh, gitu, buat tim biru, makan bambu ini, di situ. Ibu jangan samud di sawah, aha noliknya e aman Kang tinggal dicampur gula rasanya gurih, jagain SKM Wah, e tinggalan jauh nih, hajar Pahai. dari perginya Dewi, samurai lampu, samurai sisi. Ih, soalnya sepeda jangan lupa cek kedokopinya dari interaksi jual rumput. Go, go, go, go. Ya Nolipiani ya, pasang ya, SKM nya ayo dari Ratna Anjani SKM luar biasa ini malam Jumat Kliwon, malam sahdu jadi di Kebon Jawir SKM Sampurai Lampung Nolipiani keselak-salak ya bujangnya samut Oh mulai keder iya wang nah ini mulai kejek-kejek. <laughs> pantai siap begini ya Amin dari Bang Jawir, samurai Lampung ya, dan 29 bisa ya, pemungkiu. Bosnya ngopi mulu, jadi Mungkir. ketinggalan Sama kereta ya. Mungkir. Bener, dua putra sejati. Kak Jawir hajar, Mungkir. ini ngumpulinmu nih. Mbak Dini Dewi siap, pokoknya mah jauh dari Mungkir. air lagi. Ayo semua siap, Mbak Sedulur selamanya Amin so, ya Robbal Amin, Amin, Amin, Amin dari Bang Jawir. Empat guru botol dia rata betulnya, di sampah Sababuang Samud. Apa ya? 2 orang. Mbakki terima kasih sudah hadir. selalu ya, ya di Sabaris ya, di Amargi. Tebalikin host-nya, Bang. Jack SKM. Gimana, Bang? Tebalikin host-nya. Balikin sebelah tao. jangan. Bujang Samud hok mulu. Banyaknya mana? Nah. nah japrem nih. Bujangnya Samud disapa, Mombiu Ratna Anjani, saya McQueen keluar. Ah, nolikian nih. Uh, Bujangnya Samud, terima kasih sudah hadir. Disapa Rizky, Irman, ya, Hajar, ya, ya, ya, ya. <laughs> menjawir ya. sebentar. jempolku kritik, eh, kritik abis jalan-jalan ke banyak tempat tadi dari bang Samurai Siap, Bangku, pada loncat-loncatan ya, kayak kodok ya. Saya baterainya kenop, Bang be bantu ya siapa ya ini soalnya gue lewat Ayo semua. Gini -gini SKM udah sepuh semua. Ha bener udah ketemu tapi enggak kok. Masih muda-muda semua. Abang-abangku, Mbak-mbakku. Nah, itu Bang Jack sama Jawi SKM ke jembatan kali sebrang sama lampu Ayo main bola bekel, bang Jack SKM, bola bekel katanya. Bung selamat malam, duhai ibunda aku, semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Dari bang Jack, eh bang Jawir SKM, amin, Allahumma amin. Ada bang Panggih assalamualaikum, putra Lawu menyapa, waalaikumsalam, alhamdulillah berkatul, terima kasih, bang Panggi sudah hadir. Terima jadi musisi, terima allah. Iya. Main cangklak. Jajahos Mutia Sahri SKM Mumpiu Malam Bunda Disapa Nolipiani torun toron torun Masih Kosong <laughs> toron Perut Bukun-torun Bisa AJNT Dari Bang Jack SKM Di Gini Ya Dewi Disapa Bang Panggi Piani Salam Santu Ineng Dari Ipang Si Umut hmm, Ya sekolah ya Kalian saling sapa saudaraku Saya nyimak di bawah ya Bang siap <laughs> M oh, karet ya ketinggalan ya <tuk> main kart aja kos jawir SKM wah mau diajak main karet katanya Jumur bang jawir main <tuk> emprah katanya ban <tuk> <tuk> bangjak SKM Mutiasari SKM, Tulis Kia Warji, Bang Panggi hmm, siapa lagi kalian saling sapa Oh curang distrol <laughs> berginya Dewi iya korupsi dikit boleh Mbak oh, ya. uh, bentar oh, ya. pada uh, ini uh, lagi komplain. Ya. Assalamualaikum ada apa ini rame-rame dari The Queen SKM saya lagi diserang sama tim SKM Bo Queen korupsi secral banyak banget Oh curang di scroll chatnya <laughs> <laughs> Oh sudah tekin aja tuh ke bawah, udah ke bawah, udah <tuh> iya. ketinggalan jauh Tuh, tuh, itu yang ngampurin Ketinggalan jauh, udah terus <tuh> terus terus terus Scroll terus, atasin Joget host, tuh Bang Kenji aja yang suruh joget ya Ternyata, ya, tenang Fiani, Rizky Awarji siapa siap abang aku? Hostnya curang, gak mau... Nayap kamera di situ itu chatnya tulisannya kecil enggak kelihatan jadi kita pakai yang ini nih semua serba ceritaan sembrilampung dan 99 salam santui Bang semoga sehat selalu sekeluarga amin dari Ipang si Jolomut ya scroll ya mohon izin Dewi itu kacamata kok enggak dipakai cuma dipasang nah ini gimana ya Kacang. sama baik dipasang dipakai sama baik saya mah, saya mah tiba ngeliatin doang aku datang, siap degunnya KM ehm, siapa lagi yang lain disapa Sapa, sama moderator itu jenggot apa jenggot <laughs> besok digunulin nih oh. soalnya sudah mendekati seperti jenggot nih baprinhos. Masa, bang, Eh, Bang Jawir. Putri Mbah Kisut tajar, siap. Ini sekeluarga nih Bikin kenok dari Putri Mbah Kisut, siap. Oh, asem Torren Nulkiani. Maaf saya nggak bisa lama ya, Bang. Mau istirahat dulu karena ada keperluan sekali lagi. Maaf ya, Bang. Siap. Buat MKD 75 channel. Terima kasih sudah mampir saya selalu abangku SKM Loper Assalamualaikum hadir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih SKM Loper <coughs> hampir kena Putri Mbak Kesud salam santuy neng dari Ipang Sijolomut Putri Medusa SKM aku datang rasakan auraku siap aura barbar pokoknya udah, udah kecium buat auranya yang yang second ini. Ini. Putri Mbak Kesu terima kasih sudah hadir Sukses selalu ya, ya buat tim ya. SKM Amin ya, dari Rizky Putri Pak Ibu Ipang si Jolumut Oh hati hati ada termos di belakang <tuh. <tuh. siap pantau selalu dari bujangnya samun eh tenang oh, dari SKM. banyak SKM Loper Putri Mbak Kesut maaf sedulur, SKM aneh pamit duluan ya. Siap, Bu Samud, terima kasih sudah mampir. Lama baca chatnya host nih, ayo cepet-cepet dekwin RGM. Makanya saya scroll, catur mana catur, sekarang lo siap bentar. Catur, Bu mau kemana? Bisa Pak Putri Mbak Kesut? Bu hmm. Jeng Samud, bayek-baek, cross mantap nih, disapa SKM Bapak harus. Yo, banget Gat eh. hadir, Neng Ais terima kasih. Hati, ya. Neng Ais sudah hadir. salam santun. <tuk> Mohon izin nyimak, siap. The <tuk> Joker of SKM. Terima kasih sudah hadir sudah muncul. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Aku wujud siap. Siap tepar Neng Ais. Siap, oke. Okay. Assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam dari The Joker of SKM. Ada Nani Naila, assalamualaikum Bang, bang. Naila Bang Kuang, -kuang Kulon hadir. Uang bang bang bang. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, terima kasih. Naila uh, tetanggaku sudah hadir, sehat selalu, salam santun. Ayo Joker ini, ganas ini, barbar, dari putri kembar. Dari eh putri Mbah Kisut siap. Joker ganas yang lagi itu ya sempur melawan apa ya dayang dayang ayo ganas barbar jauhkan air dari hostnya nggak ada air ada kopi doang lantaslah udah alam dari tadi udah tak share di komunitas host <tuk tangan> terima kasih bang Gugangya mas Imron Sadewa assalamualaikum ikut wujud bang waalaikumsalam warahmatullah berkata terima kasih mas Imron Sadewa salam wajud. hormat saya bang aura dah sampai belum udah ini udah pada pegal, Putri. Uh, apa namanya iya Dari Putri Medusa SKM terima kasih. Sudah hadir. ais-ais wujud di belakang host, dan ais ais ais ais ais ais Kalau kalau ais ais ais ketahuan. ais ais ais ais ais ais ais ais ais ais ais ais Ais saya perintahkan hadir di belakang host sekarang bikin dia panik Jawa SKM Siap siap siap Nane temen lima skm Saling sapa. Saya korupsi seprol Ais Ais Kun Robuna Nurul Jakin wujud Sepadat-padatnya Ais Ter Setan yang muncul bang Bang Anto Channel, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Anto Channel. Sudah hadir, sukses selalu buat channelnya ya. Telat host baru, take off siap. Mohon maaf, saya nggak bisa hadir tadi karena baterai saya knock. Kubota pun knock nah ini kesempatan Pertama. nih saling Pertama, sapa ya, nih bang anto cekudo dari bang jack skm panggil panglima skm cekudo kopi lalu, bang dari bang, bang cinculumut bang anto channel lalu, terima kasih sudah bersedia mampir dari bang jawir skm lalu, bang jawir disapa mas imron sadewa mas imron sadewa disapa bang jack skm saya sekali lagi ya bawah Bang Anto channel waduh aneh mah bukan suhu Kang dari Bang jawir SKM, haus kencing haus kencing salam santun dari Bang Anto channel menyapok gunjangnya samun ayo hajar panglimas KM siap salam Rahayu Mas Imron eh, siapa Bang Anto channel aneh suhu derajat celcius Kang Bang jawir S.A.M. Bia Kreativity Hajar terus biar kena kosnya Lah bantu Be Bia Kreativity Ayo King pangeran Miss Queen Bang Densus Hajar Siap Bang Limas KM Perintahnya ditunggu Bang Limas KM salam hormat dari Bang Anto Channel Dupang muti Sapa Bang Jek SKM Aku Aku Aku Anulipiani Aku Paling seret besok Bang Jack SKM salam santun Bang dari Mas Umrang Sadewa Bang Anto channel di Sapa Bang Jawir Salam santun uh, BKT-BKT Bang Anto Saya korupsi lagi ke bawah <laughs> Ada Ririn penggoda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur Sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih gua Ririn penggoda sudah hadir. Salam hormat saya. Bapak Ibu begitu kali ini gua berubah. kopi, gedo kopi. Aku belum dapat kopi nih, Bang Anto Channel. Mampir Bang, kemari Bang. Banyak insyaallah untuk MD selamat bertugas dari Ririn Penggoda. Mison mison mison penelitian Yang anget, yang anget. Nah, kayak bis aja nih ayo SKM bikin kelojotan dari Panglima SKM siap udah kecet tabok dikit MD dan host kelihatannya calon kenok lagi nih dari ririn penggoda bisa jadi kacangnya kacangnya nolipiani cilok-cilok wah ini mau dagang semua ini mah awas cedul-cedul dari ririn penggoda salah-salah Udah dulu udah dulu oh, hmm. bebas kalau di luar ini Mee goreng wah ini mau dagang semua ini mah bang <tuk> <Cek SKM> sama kopi <tuk> oh, bener bang 5 skm juga ikut dagang ini <tuk> bang anto channel <tuk> salam seluruh kang mas disapa derin penggoda pisang pisang bang limas km aku kedinginan host bang untuk channel selimut selimut susu susu <laughs> nolipiani md kasih rokok sama hostnya sudah asem bibirnya pengen udut telah membaca doang ini udah sekolah kemana dia langsung sekolah susu susu ini lagi dagang nih tarik sis mongko mohon di maklum kita scroll korupsi scroll mikir ini ini ini sedotosnya bang skm itu moderator tolong cipok hostnya bang jack skm jeruknya jeruk sambil otw pulang dulu host terima kasih banget channel sudah menyempatkan hadir ya yang tadi sudah take off mohon maaf saya tidak masuk tadi penuh Permen Bang Jack SKM, rujak dari Noli. Wah, apa aja nih? Lengkap Ada Valentina Krishna Rosalini SKM. Bismillah saya datang asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Valentina, Krisna. SKM semua ini wujud. Samudrop Lopers ada orang SDCA my friend. How are you? Eh, good too. Dari Samudra Lopers I'm fans Tison SPD cek dobang siap Ya lupa untung Tison mengingatkan oh, ya. Ya, baru buka, eh, Ayo oh, tim hostnya oh, oh, kita timpuk hostnya oh, Boleh <laughs> bang siap Luar bang Jack Yang cepet dong bacanya udah ketegalan jauh nih host bacanya itu. dari MomQ nah, Saya itu jangan saya nama Bang Rio okay, ya MomQ gitu. Ampun enang saya enang. mah enang. Pengreator udah kayak robot bacanya dia Neng Cinot wujud, siap. Terima kasih Neng Cinot sudah hadir. Yang haus, yang haus Noli. Are you going to knock tonight? Samud Lovers. Nithas dari Egin SKM, terima kasih sudah hadir. Wujud Neng Cinot. Korupsi lagi ke bawah. Neng Cinot disapa 2 Putra Sejati SKK. Duren dari Noli. Pemilih greeting from Korea host Samudroper, terima kasih. Coba yang lainnya itu dua putra sejati si masuk yang lainnya tuh hmm? dua putra sejati. Siapa? Yang lainnya si masuk Robanteng. Ya Robanteng, gempol masuk. Hadir, hadir, hadir, wujud. <laughs> Egin Nskm, I'm fan dari Samudroper. <laughs> Samudroper, terima kasih sudah hadir dari Rizky. Oh, Samudroper, di sudah disapa. Yang... Eugin, mama, mama. Eugin SKM, Eugin SKM apa kamu bisa melihat saya dari dokter Oh, dilihat lihat-lihat kayak kaya Ian Casella, Wasik, Neil D'Piani, iluk jauh banget kok. Rizky Al, Met dari mama, mama. Eugin SKM, luar biasa nih serangan SKM luar biasa, supportnya. Egin saya Nusei dari Samut Lopers Datuk Kerending Simfoni, terima kasih Jackpot Aha <guluh> Luar biasa ya, saya, di, Ayo minum dulu host, Valentina Christina Lupa ini, aduh airnya ada di termos Mbak Bian Kasella Wasik dari Nolipiani Apanya host oh, his Mut Muthe In the S.A.M Tim Hajar, lah ujungnya Indonesia. Terima kasih, again SKM Bang dari Samud, love juga. Terima kasih. Ada Indra Bocor, official ke-1454. k assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Oke, mana ini ngamuk nih? Iya. <laughs> Jazzco, ya. Again, SKM, great from Singapore. Just for you, nah, host. Oke, okay, thank you very much. Ajay. Apa kali artinya, ya? <laughs> Pokoknya, mah, terima kasih banyak buat Again SKM. Nice and good job to my channel, tim SKM. love lob, lob, dari Again SKM. Ada rambutan ga? Ga ada banget, mm -hmm. Nolik. Noli kiani What is Torren? Samud Lovers. Ya udah, bang Jack. Si? Torren is time dasm, you luan. know. Nah. Samud Lovers, you are is crazy, you know. Dari Guinness RM. Nah nyampe nih, nyampe nih, korupsi dikit akhirnya nyampe waduh ada perang bahasa Jerman, iya bang tapi berliput saya bacanya nggak bisa, gak ngerti ya gini saya, am, you account a lot dari momku ya. gitu, oh, ada oh, johan ya, Google, assalamualaikum, aneh hadir waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Johan Fugel sudah salam hormat saya salam santun Mam Q mother disapa AGSM Oswald are you healthy can you still survive Samudra apa ya agak ngerti dikit cuman bingung jawab gitu Johan Fugel terima kasih sudah hadir cek the kopi, selalu ya disapa di sini Sabar. Noli Tiani bahasanya, wey Johan Pugel Bahasa, oh, kopas Pugel <laughs> di Saya jodoh. mau gak sempet, mau kopas juga Akan Tak eloklah, Hosni, salam awak pro ya Melayu, siap Salam kembali dari Samud Tahu. Luar biasa, bahasanya Area. Johan Pugel, Puge, sorry, Noli Tiani, Samud you are not masih aduh. you are is crazy Nolipiani what do you think dari Samudovers Johan Pugel menyapa Nolipiani, Nolipiani. oke okay, Nolipiani akhirnya saya sampai ke scroll, scroll yang paling bawah walaupun sedikit dikorupsi sudah diwakili sama moderator SGK Rizky Alwarji dan tim yang lainnya apa tak lagi sehat? kamu lepers? kamu boleh ngambil dari kamus bahasanya. Host minum dulu, nggak ada air bang, Gak ada air, adanya kopi. Aku izin pamit host dari Nolupiani siap. Terima kasih Nolupiani sudah hadir. Salam santun ya. Jangan lupa nanti tengok lagi ya. Kan nolih mana? Ajey. iya mbah kemana nih mbah jokotan mbah lab enggak ya. ya mbah kesut dari pagi saya nggak masuk Denang, ke grup eh. ini pada kenok semua ajey, area. pegel nolipiani ya. siap ajey, ajey, Pusen, johan fugel udah tak subscribe host padam siap. Ini, siap insya Allah nanti selepas ini kita padamkan subscribenya kembali terima kasih luar biasa atas supportnya. ini terakhir area yang buat yang buat ya sudah berkunjung nanti bisa di saling support ya saling SS banyak saudara banyak rezeki kamu my promise ya Kuala Lumpur awak orang Melayu you know kamu Bang Kerok SKM terima kasih Oh Biang Kerok SKM terima kasih sudah hadir like 29 Joss luar biasa cek kopi. Noli Piani sorry siap terima kasih sudah hadir ya sudah menyempatkan waktunya sukses selalu buat Noli Piani MD makasih dah satama tugas aja siap Johan Kugel Johan Google MD Mana Bagaimana kopi apa? aneh Nah kopi udah nungguin Bang Jack di sini nih Bang Jack nih kapan kemarin nih ke, ke, ke base udah kopi lagi nih Bang Jack mah ngopi sama makan, mendingan ngopi ya Bang ya Iya bener Udah nggak mau makan lagi Bang Jack mah Udah beda makanannya Mungkin eh, buat Harry Potter Harry Potter Mau sapa-sapa langsung dengan Sedulur SKM Nih Iya, nah ini Nih Harry Potter Sapa langsung tim SKM Aduh, siap hmm? Ini apa nih, ceritanya nih Ini Sapa Salam dari Wobok Gombel, dari Ireng Tuek Terima kasih sudah. Nih, gak sopan kalau memang, kalau misalkan nggak Diperlihatkan nih Ucap salam terima kasihnya ya Buat Ireng Tuek, terima kasih, sudah hadir Salam kembali Ini Wobok Gombel ane masih nyimak bang, ditingin terima kasih abangku setia selalu ada alpian bagas, ditya assalamualaikum okay. hadir kang, semoga sehat selalu waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh terima kasih alpian bagas ditya sudah hadir ireng koek, maaf hostnya saya bawa kentang rebus nih boleh nah, ireng ini masih misteri nih siapa nih ya, mau bawa kentang kentang rebus boleh ditunggu Hah, siapa ya? Kok berubah? Apanya? Bowoponia apa -apa yang berubah? Dari dari Teking SKM, terima kasih sudah hadir. Cek kedua Kuslamo ya, Kang, di Farizki Alwarji. Indra Bocor Official ke 14 Mei maka pamit rehat ya, salam seluruh siap. Terima kasih. Indra Bocor Official sudah menyempatkan waktunya hadir salam santun saya ya, hostnya gagal juga nih dari Ireng Tuek nih Ireng yang nih siapa? kayaknya orang dekat nih. Oh, yang okay, lah, terima, terbaik, kasih, ya? Ya, terima kasih pokoknya terima kasih. Biarpun apa? Alpian Bagas Aditya ya, kopi buat ada Gagang kang? Ada, selalu untuk teman begadang Insya Allah kopi nggak bakal kita kurangi siap dari kita oh, bocor uh, official Rizky Awarji SGK disapa The King SKM uh, ya, salam rahayu untuk se semua Kuha Damang Kuha Damang salam Rahayu kembali buat ireng tuek Kuha Damang Pangestu ireng tuek ini siapa tuek ini ada ya? Oke, cukup patung, menghibur. Ini terima ya. kasih, Dodo Kopi. Terima kasih, sangat malah saya da, uh, buat dirinya nah, Dewi. Enggak, enggak, enggak. Mohon maaf ya, kita korupsi scroll ya. Kita percepat. Ada BMS Official, menyapa dirinya Dewi. Terima kasih, BMS Official sudah hadir. Nia ya, pamitnya, cukup lelah hari ini, siap. Terima kasih dalam situasi lelah ya Mbaknya sudah menyempatkan hadir Support yang begitu luar biasa Buat kedua Kopi Channel Sukses selalu Jangan lupa nih Om Isal Request enggak, enggak. Nanti pulang dari Hongkong Eh Korea Ya boleh oleh ya Ada sarang heo Sarang heo, eh, sarang, heo. Dari sarang burung hausnya linglung ngirang tuak Alpian Bagas Ditya, daerah mana itu Kang? ini daerah Bangkuang Bangkuang, Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi BSM Official disapa Mbak Nia buat semua, salam santun, lop, -lop dari Pirginia, oke siap selamat rehat ya Mbak Pirginia Dewi, terima sudah menyempatkan hadir ini yang mau kemana bisa Pak Bang Jabir tuh ada Ayah, Hanapi ya. Ani SKM Assalamualaikum hadir host maaf telat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat Hanapi Ani SKM bagi saya tidak ada kata telat saudaraku waktu yang tepat BSM official sukses selalu tim SDK dan SKM. amin Allahumma amin Terima kasih supportnya doa yang sama buat BSM official Semoga apa yang disemogakan dapat Allah semogakan, Amin. Malam ini aku sendiri lagi, jawir SKM. Ini judul lagu apa-apa nih, bang <tuk> Hanapi Ani SKM disapa hati Warji. BSM official Amin disapa jawir SKM eh nyampe ke paling bawah oh, nih. ini si barbarnya <laughs> lagi istirahat, jadi nggak terlalu kenok <laughs> Bania, host salam kenal dari Jawa Timur, siap salam kenal kembali, saudaraku Hanapi Ani SKM. nanti kita cek ulang lagi uh, SS-nya. saya selalu to my all team SKM, SGK, love you so much. this Yem, tomorrow and forever. Hei. Saya bingung juga. Pelan-pelan saya. Apa ganti ya? Sehat selalu tuh. Itu bukan artinya apa itu? Oh, udah, udah begitu. begitu dah? Ya begitu dah. Itunya. <tuk> itu. Ya pokoknya doa yang sama ya. Buat perginya dunia dewi. Itu jawaban yang tepat ketika kita terpojokkan dengan bahasa yang. Ya udah begitu. Ya, Begitulah. Rumit. rumit, pokoknya. host pokoknya. Aduh, kenok kenok. <tuk> See you all, dari Kirina Dewi amin, kasih. amin, amin Terima kasih Kirina Dewi, nanti pulang bawa bahasa Korea lagi nih Hati-hati menrehat uh, Buat Kirina Dewi dari BSM official Sudah tak padamkan host merahnya, siap Hanapi Ani SKM Insya Allah kita cek Kita padamkan SS nya buat sedulur udah kopi SKK ya saling ya. saling SS aja ya persaudaraan. Bicara subscribe ya banyak subscribe belum tentu banyak teman tapi banyak teman sudah pasti banyak subscribe Insyaallah banyak saudara. Nah itu itu sudah diwakili Kenji gas tanya kalau ke, Injigas, Tanyo. <laughs> ke begitu ada terwakil lagi ini nih siap ayo dampingin terus biasa kita mau backing vokal asik Kang toing izin pamitnya saya sudah ngantuk mata udah seribu watt wih kelopakan bulu mulut siap hmm. rezeki Alwarji terima kasih sudah bantu pos sapa sapa yang oh. tadi lewat nah selamat rehat rezeki Alwarji udah di menit berapa 58 berapa? udah kerasa ya udah tinggi juga waktunya ya Aduh hmm. ini ada Emon misteri Assalamualaikum Wah telat nih baru beres-beres Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya yang minta maaf Bang Emon tadi notif kita lihat sempat lihat cuman baterai kenok kubatak kenok ini kita lihat Raja ya, pakai punya Kenji gas tanyo sama Alat pantau pun kita rajin, ya. Karena tadi casannya juga emang nggak masuk-masuk, jadi error e, berhubung kita lagi merumpi. Jadi ini rajin pakai HP, K ada sesuai. Intinya begitu, dah. Pokoknya begitu, <laughs> udah begitu, dah. Terima kasih, Bang Emon. Ya, sudah hadir, Emon. Misteri. Anaknya Ani SKM malam Jumat warga SKM pada molor semuanya. Iya hmm. bener. Tahu yasinan, tahu molor. Oke siap Bang Rizky dari Ipang si Ipang nanti uh, kalau sempat mampirlah ke BSM Kopi. Ya ajak warga tower semua. Kita cek dulu kopi bareng-bareng. Karena Gudok Kopi Insya Allah penuh inspirasi. Ya. Emon Misteri, asyap, santuy Kang. Salam buat Pak Haji, Bang Kenji. Dari Emon Misteri, ini. Ya Bang, sorry Bang, kita tadi nggak bisa masuk. HP-nya lagi dibajak sama host <laughs> Tuh, dipakai. nya malam hari ini serba kenok Bang. Uh. Yes. Ini Bos Air tuh. Kalau udah bersuara begitu, kayak toket. Suara misteri, misteri. <laughs> tanpa dosa aja lu, mukanya lihat mukanya tanpa dosa. <laughs> luar biasa nih, abang kita bos air. siap bang toing, Ipang sijulumut siap, ditunggu kehadirannya pokoknya. siap pak haji dari emon misteri. oke, ada jeda santuy, salam buat mobil khusus bagi oh, iya. sub Gali -gali uh, terus buat Lalu apa Bang Salim Maul sahabat-sahabat misteri Bang Uban Osbron Hendra Hermawan Ricky Baros yeah. uh, Ki Asak atang ayat surya Kencana sama sugi Bang Sugi alfakir, Bang anto channel Bang M1 misteri Masa. juga Masa. buat siapa ya kalau terus tidak tersebut di Malum Kenap, hormonmu, kenap. Berarti lupa, saya <laughs> lagi kenok soalnya. Hai, eh, misteri salam Kang makasih A banyak Hai, hai, saudara siap Kang sama-sama Kang emang kita gemar cari saudara seneng dari saudara King SKM host ane pamit dulu dah sepet Oke okay, siap. Mohon maaf kita tumin-tuminan ngambil jalur net di malam hari ya. Mohon maaf. Karena kebetulan kita Kedubungi, juga lagi ada sesuatu yang ditunggu bahaya. nih. Sambil ngerumpi begadang. Jadi iseng kita live. Terima kasih buat The King SKM sudah hadir. Sudah meluangkan waktunya buat mengisi apa membombardir chat Copy <tuh> <tuh> channel. Terima kasih luar biasa mm. sekali. Wah berarti ho saya nggak kenal nggak kenok malam hari ini menang jos. Emon misteri terima kasih udah hadir. Cek udah kopi Bang dari Ipang si Jolumut. Nah, menyapa Emon misteri aduh di PHP-in, lupain dilupain tuh. Sama siapa Bang Emon? The King SKM, warga SKM sudah pada molor nih. Ya, pokoknya intinya malam hari ini SGK jos, menang. Gede, oh, oh. channel tidak jadi kenal Pak. Gede, siapa belakangnya bang? Nah, oh iya, belum kenal ya, bang Pak. nih perkenalkan. Gede, yang di belakang ini bos air, air. pengusaha air. Pak. Gede, Pak. Gede, kita ya jadi bagi sedulur yang dekat ya, dengan perus. lokasi ini yang membutuhkan kiriman air, air. air. tangki 6.000 liter, eh 8.000 liter bisa hubungi langsung bos airnya langsung, Mister Fendi. Air akuat boleh dikirim, Hah? air akuat boleh, boleh dikirim, pokoknya yang berhubungan dengan air beliau. Ikan jadinya endos. Asik, The SM, SKM, hari ini menang Sorean dikit, kita siap fajar <laughs> Kalau dari sore, kita hampir tepar <laughs> Mbah Lab nggak, Mbah nggak, ya? Bang, uh, The King SM. SKM Ipang Seju salam di Sapa Emon Mystery Salam bos, pengusaha air dari Emon Mystery Ada salam dari Bang Emon Mystery Bos Mr. Pendi, salam dari Emon Misteri, salam dari Emon Misteri katanya bang, Bos Pendi, siapa? Emon Misteri. mbah libur rehat, deking SKM. Oh libur? Ya eh, tadi pagi beliau wa ke saya bang informasi katanya molep kemarin malam tuh nggak jadi karena hujan lokasinya okay. request jam 12 siang aja di lapangan coba kenok enggak? emon <tik> misteri hampir tempar hampir pasti keluar semua <tik> kayak siapa sih siraru bira sukma kita emon misteri ada, ada Bang Dirman SKM hadir Kang siap abangku terima oh, iya, kasih sudah hadir tuh, ya, ini banget, sedulur mm. SKM udah pada kenok semua Bang ganti Abang Dirman masuk nih Bang Kenji masih seger siap Bang sama Om Ical satu komando Bang satu komando Kak SKM rapper Umpur rapper lebih <rendoBLANK> family sahabat <genres> me. abadi Merdeka mereka dari Bang Dirman. Maksudnya, saya Wira Sukma yang lagi pakai. Oh, Wira Sukma Halo lagi sama Bang Emon. Oh, ya pokoknya, salam santun. Salam hormat saya buat Wira Sukma. Terima kasih sudah hadir. Hmm? Nanti saya birukan ya, Bang Emon. Ya, oke, okay. bikin SKM kemarin udah di lokasi, Mbah, tapi hujan lah, balik lagi pulang. Oh dari sini. Kita scroll lagi yang dari sini. Bang Dirman SKM menyapa Bang Ical. Bang Ical ngopi katanya. Nih. Siap bang. Disapa Bang Dirman SKM. Oke bang. Izin dulu besok kita mau nonton perapannya lagi. Mau bobo put. Siap. Siap. Siap. Oke. Okay kemarin udah di lokasi mbah tapi hujan lah balik lagi pulang ya dari bener beliau bilang gitu mang. tim tolong tim ya timnya udah pada kenok semua Bang Dirman <tuk> oh, SGK menang kedokopi channel jos malam hari ini menang angka banyak SKM pada kemana <tuk> <tuk> telat telat udah Bang pada Dirman. kenok semua udah kenok semua tadi Bang emon ya. misteri izin dulu besok kita nonton repelnya lagi mau bobo atut besok kesiangan lagi siap Terima kasih sudah menyempatkan Emon misteri tadi eh, siapa namanya Bang Surya kayak Mira sukma Mira sukma pokoknya terima kasih ya sudah menyempatkan salam Bang Ical dari Emo, eh, Emon misteri siap, waalaikumsalam. waalaikumsalam Bang Ical menyapa ya, balik Beritahu apanya nih, Emon Misteri Wirasukma Wujud, Wujudnya, mana nih Bang Wirasukma? Beliau, tempo hari waktu di Basecamp eh, Sedikit cerita ya, tentang Emon Misteri Sama Bang Wirasukma Pokoknya salam seduluran Buat sahabat Emon Misteri Ada juga yang, apa Masuk chat dari Emon lovers, salam santun, salam hormat buat emon. Oh, salah ada istirahat ya, host. Sekarang host menang, bisa istirahat. Ini tuh, ini Coba, Nah, ini Dikit lagi. Nah gitu doh kan kena semua pokoknya Kata malam hari audio audio jauh cek, cek, audio cek audio cek audio cek audio cek audio cek audio cek audio ini telat ini. Cek audio. Ya, ya. kemenangan malam hari ini ada di pihak gedung Channel. Pokoknya nggak jadi kenok pokoknya malam hari ini. audio Jos, terima kasih Cek. ipang si Jolomut. Selalu so, pantau luar biasa, biasa. Oh iya, masih ya? yeah. uh, next kita keluar kandang ya siap-siap buat next. ipang si jolumut kita kopi yeah. bareng di tower tunggu momennya bang ipang pidun dulu hidup dulu, hidup tanggung nih waktunya udah di menit berapa ya Masukkan, ya? kita intip satu jam 10 menit saudaraku ada Wiradarma hadir terima kasih Wiradarma sudah hadir jos cek gedo kopi lulus sampai ke gedo-gedonya pas banget sahabat sedulur SKM pada kenok semua sesuai gedo kopi sudah sampai gedo Tangkap putra, ulos banget tidur. Kita berisik dari tadi aja nggak bangun dia. <laughs> Ada Mira Sayu. Terima kasih sudah hadir Mira Sayu. Salam hormat saya selalu. Salam santun. Oh, bira Eh bira bira Dharma tuh nanya tuh di mana tuh. Bentar ini kita nggak kebaca ya nah itu ini. saya ngintip di pinggir aja ya Assalamualaikum aku hadir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mira Sayu Terima kasih sudah hadir host coba dong nyanyi Mira Sukma nah ini berat-berat sulit sulit nyari balonku aja udah nyanyi balonku malaku. ada lima <laughs> <laughs> <laughs> gak bisa gak bisa <laughs> ini Mira Dharma ada aja abangku di mana ini Kang? Ini di Kampung Bangkuang, Desa Cibatu, RT 0804, Masjid Nurul Pala, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Bang. Terima kasih Wira Dharma sudah hadir. Salam hormat saya Bang. Wira Dharma disapa Ibang Cicul Lumut. Lebih sebelum, kita bang. Selesai yasinan, kita berkumpul segini yang tersisa deket, mekarta dong. Iya, bang, deket mekarta ini wira dharma. Di dari mana? Pokoknya mah, kalau dari mekarta sebelah utaranya. An ya, yang yang mengapa, yang <guluh> ya, kita bener, Bang. Antara uh, jalur tol, uh, jalur Kaling Malang, kita tepat berada di tengah-tengahnya, dihimpit Oh, Bang Wira dari Depok, berarti satu daerah dengan Bang Salim Maul ya. Salam buat warga Depok, Bang ya. nanti kapan-kapan kalau pas melintas mampir bang ke yang gudang kopi. <San> Distrik Bangkuang. <San> Distrik Bangkuang, iya. Wah, <San> udah ada juga udah muncul ini. Aku titip jempol ya bang. Mau bobok dulu, capek banget, abis main mobil-mobilan. Siap, Mira Sayu, terima kasih sudah menyempatkan hadir mot bobo mimpi yang indah salam persaudaraan seluruh waalaikumsalam kang dari Wira wah hmm? hmm. oh silahkan, Pak. Selatan, Pak. Pada, Pak. Bang, mau tutup. Hmm, bang. Datang, bang. bang, saya undur diri dulu. Siap, Mirasayu. Eh, eh, Ipang. Siap, kita juga mau undur diri nih. Ya, betul -betul. Bang, saya undur dulu-dulu. Udah nyantuk. Semoga channel Gede Kopi sukses dan keluarga Gede Kopi saya selalu amin. Allahumma amin. Terima kasih, Ipang. si lumut, doa yang sama, dan yang terbaik buat. Ipang, si lumut, sukses selalu. Oke, buat sahabat semuanya sedulur yang masih stay. Kita mohon pamit undur diri. Apabila ada sapaan yang terlewat, mohon dimaafkan. Dan ini ada preman alam, hadir saudaraku. Siap, preman alam. Terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan mampir ke channel ini. Mungkin sudah di menit satu jam 14 menit, ya. Kita mau izin tag, bang preman alam sekali lagi yang terlewat tadi mohon dimaafkan yang, yang tidak, terbaca. tidak terbaca maupun yang tidak terbaki oleh tim biru Selamat mohon dimaafkan. Salam hormat hadir. buat semua yang sudah hadir. Salam santun. Salam persahabatan. Salam Rahayu. Iya hampir ketinggalan. Oke terima kasih Selamat. yang buat sudah hadir. Ya dimudahkan rezekinya, disehatkan amin. keluarganya. Rezeki yang barokah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. <tuk> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss. kasih pamit dulu.